Guys. Eh, itu pinggir lah, bakar sambil menikmati pemandangan laut Lama, ya? Seputnya, tempat sanggungan teman ini dia sanggungan di ya, teman tidak spotnya teman-teman Balik Yeah. <laughs>